Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi grafik bug atau grafik isu pada PCSS2 ya atau game PS2 atau emulator PS2 lah ya. Dan kalian juga bisa melihat di sini bahwa ini parah banget sih. Kalian bisa melihat uh, melewati tembok gitu ya, atau the wall, invisible wall. Dan kalian juga bisa melihat di sana ada ikan pari gitu ya, ada ikan pari terbang di sana. Dan ini jujur sih, ini enggak banget gitu. Apalagi mungkin kalau kalian memang uh, cari jalan gitu ya, kalau misalnya lagi cari jalan gitu. Uh, atau harus kemana ya bingung aja sih kalau kayak gitu dan mungkin ini masih belum terlalu parah ya kalau mungkin kalian bisa melihat ke sini nih ke belakang ini parah banget kalian bisa sampai melihat melewati awan gitu ya melewati awan sampai ke bawahnya juga tuh ke bawahnya juga bisa melihat gitu sampai ke inti bumi mungkin nih ya. dan sebenarnya ini ada masalah pada akurasinya gitu ya akurasinya kalian bisa langsung gitu ya ke pcx2-nya untuk settingnya cuman kalau kalian mau exit dulu kalian bisa exit dulu ya sini kita akan ke config di sini kita akan ke video dan sini kita akan ke plugin setting dan setelah di plugin setting kalian tunggu aja sampai kebuka dan sini nanti akan ada tulisannya hardware mode settings gitu mungkin kalau kalian pakai OpenGL bakal ada ya kalau kalian pakai Direct 3D Nah Uh, ini Direct 3D 11 gitu pakai software itu nggak akan bisa sini software juga nggak bisa jadi kalian harus pakai yang hardware ya minimal ada uh, 3D 9 ya atau mungkin 3D 3D 9 gitu dari X9 mungkin ya maksudnya jadi kalian minimal harus pakai yang uh, 3D 9 yang hardware kalau pakai yang software nggak bisa di sini saya menggunakan OpenGL aja gitu ya. Dan di sini untuk yang CRC hack levelnya pastiin kalian di full ya atau mungkin yang dalam kurung yang servers gitu. Atau ya mungkin kalau kalian mau pakai minimum terserah sih, saya juga enggak tahu bedanya kayak gimana apakah ngaruh di FPS-nya atau enggak. Atau mungkin di sini kita akan coba aja minimum ya. Tapi saya sih sebelumnya pakai yang full ya biar akurasi akurasinya full dan akurat banget gitu. Di sini kita akan load state gitu ya yang nol aja gitu. Dan di sini kita akan melihat apakah Uh, udah udah udah ke fix gitu ya untuk untuk apa untuk masalahnya cuman di sini agak slow mo gitu karena saya sambil record juga gitu dan masalahnya kalau saya sambil record gitu memang suka uh, slowmo gitu ya untuk di PCSX2 ditambah OBS ini dan kalau kalian memang pengennya akurat banget gitu ya yang akurat banget kalian bisa coba yang full yang tadi gitu ya kalian bisa uh, mungkin exit dulu yang full yang tadi ya tapi saya takutnya kalau PC kalian mungkin low end gitu atau mungkin mid end kayak laptop saya, takutnya nanti tiba-tiba berkurang gitu untuk FS-nya gitu. Jadi ya saya saranin sih yang full kalau bisa ya. Cuman kalau FS-nya kecil gitu misalnya 30 atau 40 nggak 60, ya saya saranin aja yang minimum aja. Yang penting nggak nggak kayak tadi sih nggak separah tadi gitu. Cuman di sini kita akan ganti aja ke full ya karena saya pakai yang full gitu dan saya juga nggak bisa lihat sih untuk fps-nya apakah ngaruh atau enggak kalau nggak dinyalain ya OBS atau nggak sambil rekam karena saya memang uh, kalau dibuka limitnya ini 200 gitu fps-nya ketinggian gitu di sini kita akan melihat ke belakang ya sini kita akan buka pintunya dan udah kalian nggak akan melihat uh, sampai uh, menembus inti bumi gitu ya di awannya pun normal gitu dan Menurut saya sih ini lebih playable kalau kalian memang kayak di game-game yang harus uh, interaksi dengan uh, environment kayak misalnya kayak mungkin kalau kalian main God of War gitu ya ada yang kayak misalnya kalian harus kemana itu biasanya ada dikasih api gitu jadi untuk uh, menuntun playernya gitu itu game desainnya kayak gitu cuman kalau kayak tadi gitu lu mau main kayak gimana gitu susah gitu nggak kelihatan gitu cuman ya udahlah intinya gitu doang kalian cukup tinggal uh, akurasinya naikin gitu ya cuman ini baru saya alami di Shin Mega saya 3 saya bermain persona 4 bermain MGS2 gitu ya walaupun nggak sampai tamat juga MGS2 di PCS2 itu saya nggak mengalami yang namanya uh, invisible wall grafik isu atau ya yang kayak masalah-masalah di grafik itu saya nggak mengalami gitu dan baru di SMT 3 aja atau di sini megami 3 yang noctur gitu ya baru di game ini doang gitu entah kenapa mungkin Uh, memang ada masalah di gamenya tapi kalian bisa meningkatkan akurasinya gitu ya mungkin kalau PC kalian memang nggak kuat kalian pakai minimum aja kalau agak kuat ya full aja ya biar lebih bagus juga ini sih kasusnya sama kayak di Zelda ya Zelda ocarina of time jadi kalau akurasinya nggak dinaikin itu itemnya tuh nggak akan muncul tapi ya itu masih playable gitu ya walaupun enggak playable juga sih karena itemnya ya memang berpengaruh gitu uh, vital untuk di ocarina of time ya cuman ini Awalnya uh, tuh enggak banget gitu. Kalian bisa sampai tembus inti bumi ya, melihatnya gitu. Tapi tergantung juga sih kalau kalian uh, game-nya ya, tergantung lagi game-nya. Saya bermain Persona 4, saya bermain game PS2 banyaklah di FPS x 2, nggak pernah sampai tembus kayak gitu. Cuman di sini Mega saya tiga aja. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan Thanks for Coaching. Bye bye.